lama juga aku adventure berapa kali terus aku bikin map juga itu tempatnya map ya kalian bisa lihat ini aku udah kayak gini terus aku nombor banyak benda-benda juga ya benda-benda yang aneh. Yes. Jadi, hari ini kita akan coba membuat iron farm. Eh, bilang lagi, okay. kita ambil bahan-bahannya dulu. Oke, okay, dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat iron farm adalah ini ya, kurang lebih ini. Tapi nanti kita coba, oh, mungkin ada yang kurang karena aku juga tak terlalu yakin ya, kalau... Udah semua. Jadi kita butuh name tag ya buat kasih ke zombinya biar zombinya enggak despawn atau ngilang. Kita butuh zombi zombinya ya butuh buat spawn iron nya Kalau kalian mau ngasih nama harus pakai Enfield ya. Jadi lumayan mahal juga kalau buat bikin iron farm. Butuh iron juga ya bakal coba namain Iron Farmer satu nah. XP oke okay. oh iya bukan bener aja ada yang kurang kita butuh hopper kita butuh 1, 2, 3 terus kalian uh, akan butuh bot juga ya bot untuk ngambil villager villagernya jadi aku belum ngambil buat ini uh, oh iya sama zombie kita ini nunggu malam ya buat dapetin zombinya ini bagian yang paling susah kata aku sih buat bikin iron farm karena harus apa bawa zombinya ya ke bawah oh iya aku bikin iron farmnya underground iron farm ya jadi uh, villager sama zombie di bawah nanti iron golem respon di atas terus kita bakal bikin ruangannya dulu ya terus ya, ini kita butuh satu, dua oh, udah lupa oke, bentar terus ini aja oke, ini udah malam ya, udah mau malam. nyata ada lubang Kita butuh touch Sini. Oke Oke ini udah malam Kita tidur dulu Bentar ya Udah mau malam sih Oh iya kemarin juga belum ada ya Aku bikin farm pohon kayak gini ya Jadi tempat mebang pohon Terus aku udah mau access juga Oh iya sama Melonnya aku udah kamu juga tuh, nanti yang belum ketemu tinggal bambu, kokoh doang ya, bambu sama kokoa. Oh, ini satunya udah bed. mantap. Oke kita lanjutin. Oke pertama-tama kita membuat lubang 6 kali 5 kayak gini ya, agak lonjong. Terus kita bakal garis sedikit di sini buat telponnya lalu kita taruh di sini ya kalau kalau taruh cashnya ke bini ya ke sana karena biar tempatnya luas ya kalau satu doang enggak cukup nih ya. oke kita kasih dua aja oh bukan nanti aja kita bakal ke bawah dulu Oh, ya terus buat tempat zoom innya kita bakal taruh zoom innya di sekitar sini Sini ya ini buah lewat sini dulu jadi kalian butuh uh, ya saat ini satu belok dua tiga empat lima enam oke okay ya ini satu dua tiga empat lima enam terus kita bakal buat lubang disini buat villager nya begini dua kali tiga ya dua kali tiga memanjang uh, sana gini terus kalian bakal butuh ini juga ini begini ini begini ruangannya Nah, kita kasih bed, salah, nah, kita lokal bikin ruangnya buat zombie, ya ini ruangan buat zombie ya, di sini, nah, benar di sini, kita kasih terbuka di sini, coba ke atas dulu, sebentar, ya di sini, Dari bagian sini salah ternyata tadi saya hmm, terus kita bakal keluar lagi ada ya, tentunya ya. hancur oke kita bakal taruh bednya di sekitar sini ya tepung, buah, oke oh, maaf ternyata salah kita bednya bukan di sini ya jadi agak majuin sedikit lagi begini Oh, sebetulnya sama aja sih ya. Cuma nggak apa-apa saya bikin kayaknya aja Oke kita taruh bed di sini 123 Hai nah. ini buat tempat demenya ini bukan tempat demenya kita tutup lagi ya Hai lebih lembutnya bakal kayaknya tetap sini ya ini nanti ditaruh slide itu belum ngambil slide boleh buat aja kemudian ini jadinya export filternya kita dari kayak gini ya terus kita naik lagi mungkin aja kita akan ambil slide dulu ya oh, iya selain slide kita juga butuh trapdoor biar apa lebih gampang masukin refrigerator -nya dan zombinya ya, jadi kayak yang aku kemarin omongin di episode membuat creature farm Apa, jadi AI nya mendeteksi kayak itu ada blok padahal nggak ada ya, jadi nanti dia bakal jalan ke lubangnya terus jatuh ya begitu caranya terus kita bakal rute ya ini apa, seutnya kasih gabung satu ya, ini buat jalan zombie nanti mungkin, mungkin. ya ini bagian main susah enggak nah, sini ini yang terlalu susah, karena kita jadi udah di sini. oke jadi kita bakal mirip filternya ya, gini. Oke, okay. masuk ya, eh, keluar, ya, udah, apa Apakah video kita banyak? <gif> oke, okay, kita masukin aja videonya. Videonya butuh tiga ya. Oke, okay, jadi di update 1.16 ini, ada updatean di mana iPhone golem bisa masuk tanpa harus videonya uh, punya kerja dulu ya jadi update-nya bagus banget kita jadi nggak usah repot-repot nunggu kerja dulu tapi tetap dia bakal ikuti tidur dulu kita mencuri hmm, dulu ini masuk ke xd kita dia hati-hati seperti biasa jadi lubang sini ya kamu nggak boleh ke situ mau harus ke sini sini mana sana hmm. saya kita taruh ke botol di coba, ini dia masuk ke botol taruh lokal baru di lubang sini ya coba kita coba taruh kayak gini dulu deh kita ikutan jadi bantuan jadi masuk kamu kita masuk ah yeah, good oke ya udah masuk satu kita bakal masuk lagi Jadi, yang keluar mana ya kamu ikut aku nah apa-apa villager yang ada kerja juga kita bakal masukin juga villager ke dalamnya ya oke okay, ini udah mau malam juga Nah, kita bakal cepet-cepet aja ya Nah kita bakal ambil zombie juga Oke okay. Aduh mana buatnya Jatuh Nah kita tidur sebentar dulu Oh iya kalian mungkin juga Lihat ada banner baru di sini Yaitu tuh buat Kayak tandain di map gitu Jadinya ada benderanya Oh ya, kita uh, kasih torch dulu Mungkin di sini Biar agak terang Bisa nubi torch Mungkin aku lupa ya Seharusnya tadi aku ngambil zombie Buat ke sini Jadi mungkin kita bakal nunggu Satu malam lagi ya, satu hari lagi Nah, kita bakal Sekarang ambil. oh ya, botnya jatuh tadi di sini ya Oke, kita masukin satu villager lagi kita bakal ada villager lebih kuat aduh dua langsung lagi gawat nih oke mungkin kita bakal ambil satu dua aja nanti itu biarin mau apa, apa kabur juga bahkan punya aduh aduh lagi jadi nutup masuk sebentar oh, nggak kita buka dulu ini tutup sebentar dibuka buka lagi masuk hati masuk oh masuk keren sekarang kita tinggal tunggu uh, malam aja ya buat nanti zombie. kita masukin dulu aja plagernya, oh, mungkin kita bakal bikin uh, ruang kecil sebentar oke, okay, kita bakal bikin ruang kecil lagi ya ya, yeah, lebih gampang nah oh, ya ini juga plagier partnya udah aku bagusin lagi dikit oh, apa, mirip kayak yang di uh, word percobaan aku, kita bakal bikin ruangan kecil kayak gini ya jadi lebih gampang aduh, wow oh, gawat ini maaf maaf dan ngambek lah jadi gini marah guys aduh harus avocated seperti kita buka bikinnya 3 block aja ya tingginya oke okay. jadi begini ini kita tutup dulu sebentar kita hancurin boardnya dan plan. kalau udah hancur kita bakal buka ini nah kan crete-nya keluar-keluar kalau di pintu ini kemudian enggak mau keluar jadi kita tinggal masukin nya tunggu ke sana terus kita kabur nah begitu caranya Oke sekarang kita bakal tinggal tungguin ganti aja ya buat masuk ke sini kita hancurin trackboardnya sebentar kita cek begini Kita tutupin aja ya. Oke. Oh, Ayo ya sama kita belum naruh slide ternyata. awas, nah, Ini buat tempat gua Dia bakal ketakutan melihat zombie. Terus akhirnya iron golem muncul. Nah, kalau nggak salah saya tahu aku kayak gitu teknik apa? Cara iron golem spawn ya. Jadi kita tungguin aja. Zombie, bisa udah taruh terus Terus mungkin kita bakal kasih dinian juga. Jadi mungkin kita apa? Habis masukin dominya, kita langsung tidur dulu sebentar. Nah, kalau kita tidur kan pasti udah langsung siang ya. Nanti dominya bakal kebakar pas siang-siang. Jadi apa biar kok ya nggak lupa takutnya lupa kita langsung taruh ya, daster aja. Jadi nanti kita ke bawah aja dulu. Oke terus kita bakal taruh ini. Ini belum jadi ya. Uh, uh, Curinin ini ya. Taruh hopper. Taruh slide juga di sini ya biar chestnya bisa dibuka, injernya hilang nih, oke, okay. ini ya, oh kita juga bakal turun motor ya, Tuh, kita tutupin dulu aja, kita lewat sini, kita bakal pindahin chestnya ke sini ya ini buat barang-barangnya ya nanti masuk sini iron sama uh, apa popinya itu ya, popi. terus kita bakal bikin uh, ya jadi ini nanti dikasih water ya tapi kita bakal nunggu zombie dulu buat dateng jadi kita bakal kasih lapanya dulu aja nah kasih ini kita butuh sign sama lapak ya kita taruh lapanya di sini ya nah begini ini terus begini dan begini ya kita taruh lapanya di sini Ya nanti airan daunnya bakal kedorong sama waternya, terus dia bakal jatuh ke sini, bakar ya. Kalian boleh kasih sign juga di sini. Nah kalau kalian gak mau waternya ke sini juga, tapi nggak ngaruh juga ya. Airan nya bakal tetap kebakar. Oke ini udah mau malam, kita siap-siap ya. Oke kita tinggal tungguin uh, zombie spawn mungkin kalian bakal nato botnya di sini tapi kayaknya enggak deh takutnya malah creeper nanti yang ke botnya itu malah bahaya lagi soalnya aku pernah juga ya di survival asli begitu ada creeper terus masuk ke botnya kayaknya eh, malah enggak oke harus ini ya oke belum ada, tuh, kita uh, menjelaskan sebentar dulu oke tuh, udah ada respon zombie ya. oke kita pakai shield aku tak ada screenshot juga soalnya di hard mode ya oh tuh zombie bisa ada screenshot juga, kita guna screenshot nya 2 aja oke ini zombie nya, oh banyak Oke, okay, kan ada zombie yang pakai helm tadi ya, mungkin dia nggak bakal bakar di sini, jadi kita bakal tidur dulu aja. Takut saya. Oke, okay, mungkin bisa ya tidur. Oke, okay. bakal Uh, ah, uh. ini kamu ya? Nih, ah. bakar jadi bagus kita bakal mancing zoninya sini ini kamu sini sini oh oh oh oh oh, oh, oh. oh, oh. Nah, masukkan oke kita kasih nempetnya walaupun dia udah pakai armor jaga-jaga nah, aja gitu takutnya dia malah nge-respon tiba-tiba kita kasih aja mentek Iron Farmer oke, oh tuh kan ya. udah nge-spawn Iron goldnya nya sekarang kita bakal taruh airnya dulu kita taruh water disini satu ke disini sama satu lagi oke tuh Iron goldnya nya udah kebakar oh seneng banget aku wah Iron dari iron farm pertama kita. Apa? Iron pertama dari iron farm kita. Oh, 4 iron. Oke. Kita aja ini. dirt Oke. Okay. Oh iya. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Ini udah jadi. Kita ambil dirt dulu. Oke. Okay. Spawn lagi iron gold-nya. Oke, okay, berarti ini udah... 100% bekerja ya oke okay. waktu oh, ternyata enggak terlalu lama juga ya pikiran aku bakal lumayan lama juga oke okay, mungkin segini dulu video kita kali ini uh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe uh, kalau kalian suka video ini sampai bertemu lagi di episode video selanjutnya da